Hai guys Assalamualaikum Ok setiap korang Di depan aku ni Kita ada Setalam Magis e. Setalam e. Aku Eh kenapa dah makan dulu Belum start video lagi dah makan Kita buat Magis Bodoh Macam dekat tiktok tu Tapi kita tak celok lah Black pepper Sebab hmm, Macam pelik je Lepas tu ada telur. Kita masuk dulu paket guys. Macam lah habis lah. Paket pun jangan habis kan. Dan kita tambahkan sambal nyet sebab kita tengok kalau Ruan Amin buat macam menarik saja, Tapi kita tak sikit je lah. Sebab makanan-makanan pun dah pedas. Apatah lagi nak tambahkan sambal nyet itu kan. Tak apa memuat masa. Marilah kita makan. Baca doa dulu. Sebenarnya. Ada orang sudah makan dulu. Makan tangan-tangan. Right hand. Okey. Oh. Ini dah ada sambalnya sambalnye sedikit Kalau tak tak rasa kita akan tambah eh. Kemudian bismillah. Ada terasa sikit sambal net tu. Tu nyat tu get. Hmm. Kan Hmm, tu dia. Kau siapa? Siapa? nak tambah seaweed guys Ni. Ya. Saya dengar TV. Aku uh, rasa janganlah gusy kalau aku tak apalah tak payah aku sampai dah aku makan makan macam tu saja pun dah sedap ah <tuh> padah <tuh> wei Ini. aku letak sikit je tau tak nak laplah Pedas tu, spicy. You cannot eat that. Enak. Kamu dah Siapa? Ya, ya. ni pun dah pedas. Macam makan ghost paper? We? Eh bukan ghost paper. Carolina Reaper. Boleh masuk ICU eh. Kuah dah hilang guys. Dia tak keras. Tak cahaya ambil. Rasa-rasa. Rasa. Pada setak. <tuk> Mana nak bagi habis, makan dengan kecil. Tak membantu langsung. Itulah, lah, kata masak dua. Tapi tak apa, jangan ya, risau. Kan ada orang habiskan. Confident. Yeah, yeah. hmm, besok tak habis video ni terima kasih lagi sikit jaga tak larat dah. Ya nenek Saja nak letak tak banyak. Hmm. Tapi jangan risau kita tak buang, kita bagi orang yeah lain yeah makan. Kalau sisa pun bukan nak keluar dalam tu. Sebuk. Tak putus jap jap. Pedahlah. Eh ya, jangan letak tinggi-tinggi. Takutlah. Sini. Sini. Rendah-rendah. Tidak aku Tak payah suap ni Inilah definisi Kawan kata makan medikal ni pun pedas Macam ni Faham Hatiya Aku dengar dalam video Huh. Walaupun aku letak secoik je pedas gila guys Sebab aku letak minyak tu macam peski Itulah tamak nak masak dua kan Sebab nanti kalau aku letak lah masak satu dia macam tak nampak hmm. Orang pun tak nak tekan Dia pun dah pedas Apatah lagi untuk aku makan Carolina Lipa Dan ni mungkin aku beli buat gasan sahaja Okay aku takkan tak mampu nak habiskan Masa sekarang ni kenyang. mungkin kita akan sama seperti ni sebab Bila tambah telur, tambah daging, burger lagi. Lagi lah. Kenyang. Cuma lah. Makan ni pun tak relax pun dia. Apapun, terima kasih pada yang sudah sulit menonton. Jangan lupa untuk tekan butang like dan juga subscribe pada yang subscribe. Tak tolong subscribe. Malah dah nak buat video sebenarnya. Tengok lah, Video semua-semua ni. Viewnya pun sendu. So, you guys video. Juga ada kerajinan, okay? Bye-bye.